Ukrainian su 27 NATO Flanker adalah pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi. Pesawat ini direncanakan untuk menjadi saingan utama generasi baru pesawat tempur Amerika Serikat, yaitu F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan FA-18 Hornet. Su-27 dirancang sebagai pesawat interceptor dan pesawat tempur superioritas udara jarak jauh. Persenjataan berat, berperforma tinggi dan kelincahan yang tinggi. Dengan panjang 21,9 meter, Su-27 memiliki rentang sayap 14,7 meter, tingginya 5,93 meter dan mesinnya Liul KAL-31F turbofan. Sukhoi jenis ini mempunyai kecepatan maksimal 2.500 km per jam dengan satu orang kru di dalamnya. Untuk persenjataan, Pesawat ini mempunyai meriam kanon Gryazev Sipunov GSH 30.1 kaliber 30 mm dengan 150 butir peluru di pangkal sayapnya, dan mempunyai 10 cantelan senjata termasuk persenjataan rudal untuk pertempuran udara ke udara yang punya versi jarak tempuh yang diperjauh dan model kendali inframerah. Pesawat ini sering disebut sebagai hasil persaingan antara Sukhoi dengan Mikoyan Gurevich, Mikoyan karena Su-27 dan MiG-29 berbentuk mirip, namun ini adalah keliru, karena Su-27 dirancang sebagai pesawat interceptor dan pesawat tempur superioritas udara jarak jauh, sedangkan MiG-29 dirancang untuk mengisi peran pesawat tempur pendukung jarak dekat. Pengembangan pesawat tempur Su-27 telah selesai pada awal 1980-an, dan sesudahnya membuat lebih dari 40 rekor dunia untuk kecepatan altitude dan take off, versi produksi Su-27 mulai dipakai Angkatan Udara Soviet pada tahun 1984, tetapi baru dipakai menyeluruh tahun 1986. Pesawat ini dipakai oleh Pertahanan Anti Serangan Udara Soviet, Voiska PVO, adalah sebagai interceptor, menggantikan Sukhoi Su-15 dan Tupolev Tu-28 dan pemakaiannya di Angkatan Udara Soviet lebih difokuskan kepada interdiksi udara, dengan tugas menyerang pesawat bahan bakar dan pesawat awaks alias radar terbang, yang dianggap sebagai aset penting Angkatan Udara NATO. Sekitar 680 Su-27 diproduksi oleh Uni Soviet, dan 400 dipakai oleh Rusia. Negara lain mantan Soviet yang memiliki pesawat ini adalah Ukraina dengan 60 pesawat, ...Belarusia dengan sekitar 25 pesawat, Kazakhstan dengan sekitar 30 dan sudah memesan 12 pesawat lagi, dan Uzbekistan dengan 25 buah. Angkatan Udara Ukraina, bahasa Ukraina, Ovitriani Sili Ukraini, bermarkas di kota Vinitsia, saat Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Sejumlah besar pesawat militer ditinggalkan di wilayah Ukraina, sejak saat itu... Angkatan Udara Ukraina telah meningkatkan kuantitas personel dan peralatan militernya, meskipun masih sangat bergantung pada kepemilikan atas pesawat militer bekas Soviet. Menurut Almanak Flight Global mengenai Angkatan Udara 2022, Ukraina hanya memiliki 69 jet tempur aktif, Jumlah itu sudah termasuk 43 Mikoyan gurevich MiG-29, Fulcrum, dan 26 Sukhoi Su-27, Flanker. Seluruhnya berasal dari era Perang Dingin yang diwarisi Kiev saat Uni Soviet bubar pada 1991. Dengan kata lain, seluruh pesawat tempur Ukraina berusia setidaknya 31 tahun dan Ukraina era modern tak pernah membeli yang baru. Masalahnya menjadi lebih berat bagi Ukraina karena ketidakmampuannya mengakses pembaruan persenjataan dan suku cadang untuk dua jenis pesawat tempur itu yang diproduksi oleh Rusia. Keunggulan jet tempur Su-27 adalah keberhasilan komersialnya di pasar global, sejak tahun 1991, Fasilitas produksi di Komsomol On Amur dan Irkut telah memproduksi varian ekspor SU-27, SU-27 SK, dan SU-27 UBK. Sejak tahun 1992, model ini telah diekspor ke China, Vietnam, Ethiopia, dan Indonesia sejak tahun 1998, berbeda dengan Ukraina. Indonesia baru mulai menggunakan keluarga Sukhoi 27 pada tahun 2003 setelah batalnya kontrak pembelian 12 unit SU-30KI pada 1996. Kontrak tahun 2003 mencakup pembelian 2 unit Sukhoi 27SK dan 2 unit Sukhoi 30MK senilai 192 juta dolar AS tanpa paket senjata. 4 tahun kemudian pada acara MAX 2007 di Moskwa, Departemen Pertahanan mengumumkan kontrak untuk pembelian 3 unit Sukhoi 27 SKM dan 3 unit Sukhoi 30 MK2 senilai 350 juta dolar AS. Sukhoi Su-30 dan Sukhoi Su-27 merupakan pesawat tempur terbaru milik Indonesia dan merupakan pesawat andalan TNI AU Indonesia saat ini. Begitu juga dengan Angkatan Udara Ukraina yang mengandalkan Su-27 untuk menangkis serangan dari Rusia terhadap Ukraina. Lalu bagaimana nasib Sukhoi Su-27 milik Ukraina? Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, serangan yang didasari karena pihak Ukraina yang akan ikut bergabung dengan NATO, yang dianggap Rusia membahayakan posisi Rusia, karena lokasi Ukraina sangat dekat dengan Moskwa, ibu kota Rusia. Namun dengan dahsyatnya gempuran Rusia terhadap Ukraina seakan akan membuat angkatan udara Ukraina kelabakan pada hari pertama serangan Rusia, dan membuat ciut nyali para prajurit Ukraina. Terbukti, dua jet tempur Sukhoi Su-27 Angkatan Udara Ukraina tertangkap saat kabur ke negara tetangga, Rumania dan Moldova. Seketika Angkatan Udara Rumania langsung mengerahkan dua unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon untuk mengejar pesawat asing itu, ternyata setelah diidentifikasi, jet tempur asing itu adalah Sukhoi Su-27 militer Ukraina. Dua pesawat tempur Rumania langsung mengadang jet militer Ukraina, dan menggiringnya untuk mendarat di sebuah pangkalan militer dekat kota Bakau, wilayah timur Rumania. Tak hanya ke Rumania, sebuah jet tempur Sukhoi Su-27 militer Ukraina juga dicegat jet tempur Angkatan Udara Moldova, usai masuk ke wilayahnya tanpa izin. Pada tanggal 25 Februari tahun 2022 dini hari, juga dilaporkan sebuah jet tempur Sukhoi Su-27 milik Ukraina menjadi korban salah sasaran, yang dikabarkan terhantam sistem pertahanan udara S-300 milik Ukraina sendiri, di atas kota Kiev, Ukraina. Berikutnya, Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022, dilaporkan Kolonel Oksanenko pilot tempur senior Ukraina sekaligus Eropa, tewas secara mengenaskan, pilot tempur senior itu tewas setelah pesawat Sukhoi Su-27 yang diterbangkannya untuk menghadang serangan udara Rusia, ditembak dengan sistem pertahanan udara S-400 milik Rusia. Bagaimanapun perang pasti membawa kerugian pada kedua belah pihak. Kita berharap dan kita berdoa semoga agar negara Indonesia selalu damai dan tentram. Kita juga berharap dan berdoa semoga perang Rusia-Ukraina segera berakhir karena ditakutkan lebih banyak korban berjatuhan dan juga akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Lalu bagaimana pendapat Anda dengan perang Ukraina ini? Berikan komentar Anda.